Yo, what up geng, balik lagi di channel gue Detektif Slot, si penyelitik Slot gacor hari ini Oke, okay, ini gue main di modal 170 ya, ini gue bawa modal receh banget nih, ya Dan request-request dari viewer gue juga nih, jadi buat kalian yang pejuang-pejuang modal receh ya Ini gue buktikan ke kalian semua, kalau di sini tuh bisa menang juga ya Dimana di situs retro 777, 7-3 kali ya, situs paling gacor dan terpercaya ya belum menang di sini pasti dibayar ya nanti linknya gue cantumin di kolom komentar kan bisa klik langsung cus kalau TKP nya barang gue ya oke okay. dan apa kabar kalian semua lagi nonton Oke okay. waduh aduh mati udah baru main aja dikasih nice ya apa-apa nambah nambah duit ya Oke okay. jadi yang lagi nonton nih, apa kabar kalian semuanya Gua lain kalian semua itu uh, kalian semua itu sehat-sehat selalu dibaca uh, dilancarkan segala urusannya diperbanyak rezekinya ya amin amin amin ya Oke okay, jadi udah didoain ya tolong juga dibantu like-nya, komen, share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe jangan, jangan uh, lupa tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari gua ya Oke okay. bersama kita bersama kita bangun channel ini menembus keter, keter, keterbatasan ya oke okay. Ini buat uh, gua minta maaf nih buat kalian semua kalau dengar suara gua agak-agak lemes ini ya, ya gua, uh, gua baru bangun di subuh-subuh pagi gua main ya biasalah cari cuan ya nah jadi dapat berapapun cuan hari ini ya syukurlah oke langsung saja kita coba ya kita offkan semuanya kita ke 10 kali spin ya, apakah ini hari bisa gacor apa enggak ya tapi gue selalu yakin ya gue selalu, uh, selalu optimis ya kalau posnya retro 777 ini selalu memberikan terbaik ya gua hampir tiap hari disini tuh gasur guys, gua itu hampir-hampir gak pernah cukup hampir gak pernah, hampir, hampir gak pernah paling kalau kandes itu paling 100ribuan lah ya 100.000 ribu, 200.000 ribu, ya namanya game yang ada menang lagi lah gitu tapi ya perlu kalian tahu juga yang namanya game juga itu ada trik mainnya ya ada trik mainnya jangan sembarangan main ya kayak gue nih ya Oke ini gue coba ke pola selanjutnya aja ke DC -nya gua on kan ya gue lanjut lagi jadi tak game itu ada trik mainnya guys ya, jangan asal menggunakan pola ya, oke, okay. uh, takutnya kalau sembarang menggunakan pola ya hasilnya enggak, enggak ini enggak, enggak kelihatan hasilnya lah ya, oke, kita lanjut ke pola selanjutnya ke spin turbo, 10 kali, oke, aduh, kali lah, apanya, kakak kulit, coy ya, gue kira kulit lah dari sayang banget di skip tadi itu. Oke, oke enggak apa-apa, enggak ya, apa-apa ya. Kita gali terus ya. Murah-murah di luar ini bisa gacor ya. Oke, ini hari ini gua nantang diri sendiri untuk tidak buy spin ya. Oke. oke ini gua apalagi lagi nih ke spin. Copaknya waduh saldo gua nih. Apakah? waduh waduh, waduh anjir anjir. Saldo gua coy sisa 16 dikasih kecornya langsung anjir anjir gila gila. Langsung dikasih kejernya saldo di sisa 16.000 ya. Akhir-akhir Gokiran ini akhir dari gua nih ya. Anjir anjir oke mantap. Gak apa, apa ya langsung saja ya. Oke ini oke jebrek kali 6-nya konek, kali 6-nya nyantol ya. Oke, gua kira ini Waduh. bakal habis gua hari ini. Gua bakal kandas ya. <tuh> Ayo dong, ayo dong, kakek, ayo dong, murah-murah ini skechers isinya jackpot ya Bisa tembus kayak ini sejuta nih Anjir, anjir, model 100 ribu tembus 1 juta coy ya lagi kalo gak Di mana lagi kalau nggak retro 777 Mako tanya pecah cop Oke, mantap dikonekin lagi sama kakeknya Mantap, batu mau jadi lagi kuringnya dong waduh-waduh Oke dikasih Mega lagi coy dikasih Mega lagi 240 246 ya mantap-mantap ini tadi waduh udah 500.000 nih perkaliannya kagak konek tadi rame banget berkaliannya tapi gak dikoneki nih ya Waduh ini juga oke okay, dicantolin lagi dikonekin lagi sama kakeknya mantap-mantap ini tinggal berharap ke tambelnya aja ya wajib 19.000 tambelnya kali 15 kali dua jabrek dikasih lagi meganya coy. 333.000 gila gila gila gila ini waduh ini saldo gua langsung tembus 800.000 coy waduh cantolin dong cantolin dong lastpin cantolin dong lastpin anjir anjirlah perkaliannya rame banget ya perkaliannya rame banget kalian lihat sendiri ya gila itu hasil dari trik bermain ya pancingan ya oke kalau main itu ada cara mainnya guys jangan sembarangan main jangan sembarangan pakai pola gitu buat kalian bingung cari pola gua ada grup telegram yang langsung diadminkan oleh retro 777 nya di sana ada updatean pola satu kali 24 jam kalian bisa join ya nanti linknya gua cantumin di kolom komentar kalian klik langsung join ya pekal aja perkalanya dari tadi rame banget ya tapi sayang banget yang konek juga ya hitung-hitung udah lumayan lah ya kalau di, di semua itu total itu bisa sampai jutaan ya Anjir lah tapi nggak apa-apa yang penting kita di sini sudah cuan sudah profit ya oke ini gue coba ini last pin ini last pin ya ini last pin gue mau langsung cawar siap ini takut disedot guys ya itu biasanya kalau udah menang biasakan juga yang buat kalian semua nih ya biasain kalau udah menang itu langsung WD guys ya amankan duitnya ke ATM kalian ya amankan duitnya kalau nggak nanti disedot lagi jangan langsung jangan sangean ya oke kalau udah menang itu ya WD, WD in aja kalau bisa ganti akun baru ya Kenapa takutnya kalau kalian itu terdeteksi kemenangannya jadinya kalian disedot gitu ya bisa-bisa mungkin lakukan tarik dana itu Jadi itu salah satu trik main game guys Admin trik mainnya juga ya Kalau kita main game itu ya smart lah Minimal ya smart gitu Jangan ya bego-bego banget ya kan Oke okay, sketchernya satu lagi contohnya Sayang banget ya Sayang banget ya Tapi gak apa-apa Udah cuan banget ya Ini agak jadi spin Gue thank you banget buat kalian semua nonton Mudah-mudahan rezeki besar selalu mendampingi kalian Sekian Oland TKP hari ini guys Adios